Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Siang ini saya akan promosikan ini Batu AG campur campia. Ini asli natural Harganya pun murah Harganya hanya Rp40.000 Bisa bayar tempat Yang salah dan ketuan yang berlaku Ini dimensinya sekitar 12 miliar. Harganya murah Ini batu-batu asli Bukan mas. Bacakan Mungkin Mungkin